Dari mana kita berasal untuk apa kita diciptakan Dan setelah mati akan kemana Ya udah ya Setelah mati akan kemana Islam juga punya jawaban hmm. Walaupun akan ada yang berkata Ya kan lu belum pernah mati bro Oke okay, belum pernah mati Tapi mengutip perkataannya Dr. Zakir Naik Bahwa Al-Quran itu bukan buku pengetahuan Tapi buku tentang tanda-tanda hmm. Dan kalau misalkan 80 Sekarang 80% ya 80% hal yang disebutkan di Al-Quran itu benar Dan Disebutnya 14 abad yang lalu Akhir-akhir ini uh, Modern Science baru membuktikan bahwa itu benar Meskipun Akron telah menyebutkan 14 abad yang lalu Sisa 20% nya belum ketahuan nih. Yang gaib Seperti mati akan kemana yeah. Tapi kalau secara logis Kalau dari suatu acuan tersebut 80% aja udah benar Dan makin terbukti ada lagi kebenaran-kebenaran yang lain Maka sisa 20% nya juga pasti benar hmm. eh, Ya udah Jadi ya Itu mulai terjawab tuh Bahkan jadi memang sudah mulai sholat ketika itu